ilmu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yaitu apa? Wa ja'alakum wal wal-afidah. Allah jadikan bagi kalian pendengaran. Maka subhanallah ya. Panca indra pendengaran ini itu luar biasa karena ini yang paling penting kalau penglihatan itu penting juga tapi yang paling penting kalau kita ingin menuntut ilmu itu pendengaran karena kalau kita cuma melihat ya visual gambar saja tidak ada audionya ya cakep-cakep tidak ada suara bagaimana bisa? Ya. maka dibutuhkan audio asal sekarang ini mungkin yang nonton live streaming ya. jadi dia, dia lihat gambar gambar pemyak tadi dan juga dia mendengarkan suaranya makanya kalau ada kerusakan jaringan aduh ada gambar tidak ada suara atau kebalikannya ada suara tidak ada gambar masih mending ada ada apa? Masih masih mending ada suara tidak ada gambar karena masih bisa mendengar. Maka subhanallah. Allah sebutkan pertama kali wajah wal wal-afidah. Dan tidak kala penting adalah al-al afidah. Yaitu hati. Hati yang maksudnya adalah jantung. Karena bahasa Indonesia juga itu agak, apa namanya, agak lucu juga, ya. Karena yang sebenarnya yang dimasukkan alkohol dalam Al-Quran, dalam hadis hadis Nabi, dalam bahasa Arab, kita adalah jantung. Tapi dalam terjemahannya, ha? hati. Padahal yang kita pahami hati juga bisa bernama lever. Ya, tapi itu urusan bahasa, ya. Yang jelas hati. Ya. Hati Itulah tempat kita menghayati, tempat kita mentadaburi ilmu. Tempat kita memahami ilmu. Kalau al sebutkan, Am lahum kulubun. Lahum kulubun la yafkahu nabiha. Ada orang-orang itu punya hati, tapi hatinya tidak bisa dia pakai untuk memahami. Makanya ada pembicaraan. Sebenarnya yang memahami itu akal pikiran, otak ataukah hati ya. kalau otak itu dimiliki oleh semua makhluk sampai ayam pun ada otaknya pernah makan otak ayam ada otaknya ayam ya. apalagi kambing ya. biasanya kalau hidangan itu, kambing itu ya, kepalanya itu yang dicari-cari otaknya tapi yang bisa memahami tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu hati manusia. Jadi Allah berikan tiga fasilitas untuk bisa memahami ilmu. Ya. Pendengaran, kemudian penglihatan dan setelah itu hati. La Semoga kalian bisa mensyukuri untuk bisa menggunakannya untuk menambah ilmu kalian sehingga dari tidak tahu dari jahil menjadi orang yang alim orang yang mengetahui kemudian fungsi daripada ilmu yang juga menunjukkan ahamiah pentingnya ilmu itu sendiri ilmu ini itulah yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau diharapkan ilmu itu bisa menambah iman terkadang ada juga kita ya mencari ilmu tapi ternyata ilmu yang kita dapatkan tidak bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita mencari ilmu itu tujuannya bukan untuk apa? Untuk bisa mengangkat kejahilan tidak ikhlas kita ketika menuntut ilmu. Ya mungkin kita supaya bisa mendapat jodoh misalkan ya apalagi ya acara seperti ini juga di akhwat-akhwat ya ini anak-anak muda biasanya terfitnah mungkin atau bagaimana lihat banyak akhwat ya datangnya ke daurat tidak duduk di majelis tidak mendengarkan tapi jalan-jalan ke tempatnya akhwat ya bisa jadi seperti itu ya nah tapi yang diinginkan dari ilmu yang kita tuntut itu itu bisa menambah keilmanan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah rahasia daripada doa yang kita memohon kepada Allah pelindungan dari empat perkara ya dari fitnah masih Dajjal, kemudian apalagi fitnah kehidupan dan kematian fitnah adab kubur dan yang keempat fitnah, ya, fitnah Api neraka, ya, yang kita baca ketika di akhir salat kita sebelum salam. Maka kata ulama kita ketika menjelaskan tentang fitnah kehidupan dan kematian, kalau fitnah kematian itu, ketika malaikat maut itu datang menjemput roh kita, yang mana kita dalam keadaan lemah. Maka sebelum didatangi oleh malaikat maut kita digoda oleh syaitan ya, supaya memurtadkan kita untuk memindahkan agama kita dari agama Islam kepada selainnya. Adapun yang dimaksud dengan fitnah dunia maka fitnah dunia itu intinya ada ada dua, yaitu apa? Ada yang tahu? Syahwat dan subhat Masya Allah. Panitia? Ada? Ada ya? Oh, dikasih ada nanti. Nah, syahwat dan subhat Inti daripada fitnah dunia adalah syahwat dan subhat Dan obatnya, ada yang tahu? Juga dua. Itu pembahasan kita sekarang ini. Yaitu apa? Apa? Apa dia bilang? Apa dan ikhlas Ya kurang pas. Dia ya, betul memang ya ada tapi bukan itu yang diinginkan. Apa? Ilmu dan keyakinan. Ilmu sebenarnya itu sama dan keyakinan. Artinya ilmu lah yang menghasilkan keyakinan. Ilmu dan keyakinan. Ya. Ya atau? Ilmu apa itu ilmu dan aurablah akul dan sunnah nah ya terakhir ilmu dan amal yang benar adalah ilmu dan iman santun ilmu dan iman ya ilmu dan iman sebab banyak orang berilmu tapi sayangnya ilmunya itu tidak menghasilkan keimanan kepada Allah Subhanahu Watahu. Maka ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafiq, ya, kata Ibnu Mubarak adalah ilmu yang dia bisa menghasilkan dari ilmu tersebut rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Watahu dan itulah keimanan. Dan itulah keiman, keimanan. Kemudian yang ketiga. Nah, bahwasanya kita butuh sekali ilmu, karena dengan ilmulah yang akan bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kita mengenal betapa sempurnanya agama Allah Subhanahu Wa Taala, betapa indahnya sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ajaran beliau, akhlak beliau. Maka semakin tumbuh kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ya, masya Allah. Dan disebutkan oleh orang-orang disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala tentang orang-orang beriman adalah Allah inna wa la dzina amanu ashadu hubbanil Orang-orang beriman itulah orang-orang yang kecintaannya kepada Allah subhanahu wa taala itu sangat besar. Masyaallah. Kemudian berikutnya bahwasanya kita butuh ilmu dikarenakan ilmu itu bisa menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal Allah betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung, Maha Besar disebutkan dalam tafsir tentang yaumul idin apa? Oh ya, idin tentang delapan malaikat yang mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ayatnya? Ada yang tahu? Surah apa itu? Surah Al-Qalam ya. Naam. Aa Nah moyah sama samanya ya dan yang mengangkat ars Rob kamu ketika itu adalah malaikat yang berjumlah delapan yang disebutkan dalam hadis ya Syam hatan yang bagian lembek dari telinganya malaikat itu ya kita ada juga telinganya tapi tidak sama dengan telinga manusia ya Nah Kebosannya telinganya saja itu malaikat yang mengangkat arsy Allah itu jaraknya ribuan tahun, jaraknya ribuan tahun. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wataala? Itu baru malaikatnya, malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu Wataala. Maka Subhanallah. Jadi ketika kita mengetahui hal-hal ini, maka kita semakin takut kepada Allah Subhanahu Wataala. Takut akan Azabnya Allah ketika kita lalai dari menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin besar ilmu seseorang, maka semakin takut juga. Semakin takut dia kepada Allah. Semakin besar rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakshya Allah min ibadihil Ulama Sesungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah para ulama Para-ara yang berilmu. kemudian Kenapa ilmu ini penting untuk kita tuntut untuk kita cari? Bahwasanya dengan menuntut ilmu akan bisa menghadirkan rasa ta'zim, rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dalam Al-Qur'an disebutkan dalika wa ma yu'azzim syiarallah fa innaha min taqwal dan demikian itu siapa yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah simbol-simbol agama Allah Subhanahu wa taala syariat Allah Subhanahu wa taala maka fa innaha min taqwal hal itu dilahirkan dari ketakwaan dalam hati dan yang namanya takwa itu tidak akan bisa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibarengi dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa sebagaimana yang dikatakan oleh Tulk bin Habib bahwasanya beliau mengatakan ya, atqwa adalah anta At ma'labitu atillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Takwa itu adalah kamu beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana amalan kami itu berdasarkan cahaya dari Allah, itu ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana ilmu itu disifatkan dengan cahaya. Sebagaimana perkataan Imam Waqiyah, guru daripada Al-Imam Asyafi'i. Ya. Ketika Imam Asyafi'i mengadukan tentang suhwa ifzihi. Tentang lagi ada gangguan hafalannya. Ya. Maka Dinasihatkan untuk meninggalkan maksiat, karena ilmu itu al ilmu nur, nurul lahyu atau al ilahfi. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak akan diberikan bagi mereka yang bermaksiat. Nah, jadi menganggungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa taala, menganggungkan ajaran-ajaran agamanya Allah subhanahu wa taala, itu telah lahirkan dari adanya ilmu tentang bagaimana kesempuran agama Allah. Bagaimana mudahnya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan kemudahan bagi hidup kita. Kemudian juga. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya. Ilmu adalah. Dengan ilmu memudahkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu memudahkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita rasakan itu. Ya Betapa banyak apa namanya buku-buku yang mengajarkan tentang tadar ibadah yang ternyata tidak didasari dengan hadis-hadis ya panjang apa namanya panjang doanya panjang zikirnya setelah kita belajar mengetahui tentang sunnah ternyata mudah sekali agama ini ya dzikir yang diajarkan nabi itu paling banyaknya berapa berapa kali dibaca yang paling banyak 100 kali tidak ada sampai 350 kali tidak ada sampai 500 kali apalagi sampai 1000 kali ya nah sangat mudah sangat mudah nah jadi dengan kita mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tentang ilmu yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW maka kita akan merasakan betapa mudahnya agama ini. Dan juga itulah yang memang dijaminkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya. Allah tidak jadikan bagi kalian dalam perkara agama ini. Dari hal yang memberatkan kalian. Agama itu mudah. Tidak ada yang susah dalam perkara agama ini. Dan ini kita pahami ternyata setelah kita mempelajari agama tersebut. Kemudian, dengan mempelajari agama, kita akan juga merasakan dimudahkannya kita untuk bisa meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa beramal dengan amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akhirnya kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Man salat keturikan, ia termasuk ilman. Shallallahu bihi turikan ilal jannah. Kalau lafadz bihi itu lafadz yang diriwayatkan dari Imam An Nuri Kalau lafadz dari Imam Ibnu Majah tidak ada bihinya. Ya, kalaulahu turikan ilal jannah. Nah, orang siapa yang menempuh perjalanan yang mana dia mencari ilmu? Pada perjalanan yang tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya. Dengan usahanya tadi. Sesuai dengan riwayat Imam Tirmizi, Ilal Jannah Jalan menuju. Menuju surga. Nah Kemudian. Yang lebih penting lagi. bahwasanya ilmu agama ini. Ilmu yang, kita, yang menyelamatkan kita. Dari fitnah. Dari apa namanya syahwat dan syubahat nah sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi ya jadi fitnah itu itulah dia apa tadi syahwat dan syubahat nah betapa banyak orang yang tahu ilmunya haram seperti ini tapi karena tidak kuat imannya tidak menghasilkan Rasa takutnya kepada Allah dengan ilmu yang dia dapatkan Maka dengan mudahnya juga dia Mengabaikan ilmu yang dia tahu Dia kemudian Melanggar Melanggar ilmu yang dia pelajari Mengamalkan kemaksiatan Sedangkan dia tahu bahwa itu tidak boleh Dalam perkara agama misalkan Ya Maka dengan ilmu akan terhindar dari seseorang itu dari fitnah Apalagi fitnah di akhir zaman ini yang sangat berat bagi kita, untuk kita hadapi ya fitnah demonstrasi misalkan fitnah tentang bagaimana menghadapi penguasa yang zalim misalkan ini butuh ilmu dan semua itu adalah fitnah yang sangat banyak sekali orang terjadi apa terjatuh padanya jadi kesalahan-kesalahan ketika menghadapi fitnah-fitnah seperti ini ini dikatakan bahwasanya para ulama itu mengetahui akan terjadi fitnah sebelum fitnah itu terjadi ya. mengetahui suatu perkara itu bahwasanya ini bahaya kemudian mereka memberikan peringatan dan ternyata terjadi apa yang mereka telah berikan peringatan bagaimana yang telah terjadi di Suriah. diperingatkan bahwasanya kalian hendaknya bersabar karena ketika memberontak nanti maka akan terjadi kerusakan yang lebih parah dan ternyata betul ya dan orang-orang yang jahil dia akan tahu itulah memang benar-benar fitnah kalau sudah terjadi orang ulama kita itu memahami bahwasanya itu fitnah sebelum terjadi subhanallah ya ini jadi orang yang berilmu itu tidak akan mudah termakan hoax ya tidak mak, mudah termakan dengan isu-isu yang kemudian Bisa membakar semangatnya untuk apa namanya melawan pemerintah misalkan yang dia kemudian tidak tabayun tentang hal tersebut, tidak mengembalikannya kepada para ulama untuk menunggu fatwa ulama bagaimana sikap yang sebenarnya. Ya, nah. Kemudian dengan ilmu tentunya kita akan bisa membedakan mana yang hak mana yang batil mana yang benar mana yang salah mana yang dia petunjuk mana yang dia itu adalah kesesatan ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya amanu furqanan. Wahai orang-orang beriman apabila kalian menjaga diri kalian ya dari melakukan hal-hal yang bisa datangkan kemurkaan Allah karena yang namanya takwa itu dia adalah ya, penjagaan, menjaga diri. Dengan apa kita menjaga diri kita? Ya, dengan apa kita menjaga diri kita? Dengan beramal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan meninggalkan maksiat. Maka dengan hal itu kita terjaga dari datangnya kemurkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka ketika kita ketika kita berusaha untuk menjaga diri kita dari kemurkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kepada kita furqan. Yujallakum furqanan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan bagi kalian furqanan. Uyukafirankum sayyatikum. Dan juga ketika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan mengugurkan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Dan juga Allah memberikan ampunan kepada kalian. Wallahu zhu'l-fadlil-azim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki al-fadl keutamaan yang sangat besar. Hasyim Asyidi rahimahullah mengatakan, Al-Qurqan sebenarnya adalah ilmu. Wal-ilmu lahudah. الَّذِي يُفَرِّقُ بِهِ صَوْحِبُهُ بَيْنَ الْهُدَى وَضْضَلَىٰلِ ilmu adalah petunjuk apa namanya, furqan adalah ilmu dan petunjuk yang dengannya seorang itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah mana yang petunjuk, mana yang kesesatan mana yang halal, mana yang haram mana yang bisa membawakan kebahagiaan bagi seseorang dan mana yang bisa membawa, ke, membawa kepada kesangsaraan Masya Allah, ya Kemudian juga ilmu bisa akan menentangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan banyak ayat dalam ayat Al-Qur'an sebutkan innallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallahu yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat kepada Allah dan juga orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya itu semuanya adalah hal-hal yang terlahir dari ilmu orang bisa bertakwa, orang bisa berbuat adil orang bisa apa namanya, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu karena ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika dia mengamalkan hal-hal yang disebutkan tadi maka Allah akan mencintai hamba tersebut nah dan yang penting adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Lanjut lagi nih ya. Ada do'a insyaallah. Okay. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi, kita menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita akan lanjut pada uh, selesai salat Zuhur insyaallah. Subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh.